Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke kali ini kita hunting lagi ya guys Ini unit yang kita gunakan Kali ini kita bersama bedilers juga nih dari kabupaten sorong Mas Royce <coughs> Nisang legend nih Halo mas Royce Halo halo halo <laughs> Dan juga ada mas Aman Miftahuddin ini penembak jitu kita ya. Dia lagi ngadem. Perjalanan dari rumah sekitar 15 menit kurang lebih. Spot kali ini spot baru ya. Dan di sana ada Bimo yang sedang memastikan cek spot. Oke, gimana kelanjutannya dan keseruannya? Saksikan terus ya, Guys. Oke, salam satu laras. Ada target, guys. Satu pesan dari Ah, ternyata masih kurang beruntung, ya, guys. <tuh> Lari kemana sih, lari kemana, lari kemana Itu pakai dot itu Anjir itu Tiga ekor pak, tiga ekor, tiga ekor Tiga ekor jadi itu ini sudah Tiga burung tadi yang merapat, Guys. Ya? Tapi belum belum menampakkan diri ya. Udah ambil apa enggak? Enggak usah, hmm. ada ada di situ, ada dua, ada dua ekor itu. Baru Dan... nya agak sore itu tuh, aja? Oh, ada satu sana, di depan sangat terang, tempat terang Jauh itu, 40, itu. 50, 50, 50, jauh Jauh Bih. Dari saya ya, Tempus itu Sejar Kena, air. Kena air. satu poin masaman oke okay. mantap dua poin luar biasa kita nyanggungnya di sana guys setelah tadi beberapa kali song kita coba zero senapanya setting ulang dan akhirnya membuahkan hasil Oke lanjut Wah terbang guys Anginnya Lumayan renceng ya siangnya pengaruh juga untuk lari peluru anginnya lumayan kencang ada buncung ada lagi ini burungnya kucing-kucingan guys udah dikeker keker bener-bener nih mereka udah berebut star <tuh> antara never legend dengan Masa Man mita Udin <tuh> burungnya masih malu-malu kucing ya guys uh. jauh, <rahasia> <tuh rahasia> double, double kedidek, itu saya... <tuh rahasia> double itu tidak saya, saya lihat lari foto pas ke loh. kena kepala nih ha, hmm. mana terada pas ada itu ini lo kepala, loh. Hmm. Coba lihat. kepala. Dada -dada. ini lo, kepala ini jelas Double ini, ini tadi kan sayap sayapnya cek, ceklek, itu ada bantulabang si ceklek. Nah <laughs> bantulabang bolong, masa nggak ada yang gini sih? Saya terak double, nggak tahu. Tapi bagus sih. Pointless. alhamdulillah. terus kali sini kan makan hmm. ya. sekali mainnya Pas, Rois, anaknya, istrinya. <laughs> satu nasi satu Mexico, habis. bisa. Saya bisa, mari sini, Enggak, tutup boleh, tidak, tidak. mau di sini, begini, itu enggak bisa ya. tidak aku pegang aja. itu Pegang-pegang saja burungnya itu. tidak <tuh> <Udah>. pikir. tidak. <tuh> aku tahu yang. pikir-pikir saja burungnya itu. bos temaneh. tak paling-paling guys. di mana sana Bim. satu ekor Bim kejar pim. kejar, jangan tembak. <tuh> saya ke kemarin, kau tahu, saya tebak puri, langsung kena. Tapi kan terapa sasaran dong. Paci Bimo kejar sampai masuk di saw sawah-sawahnya ini, tempatnya telan ini. Nabar, ini tete -tete, ya kan? waktu itu baru udah ke TSC ya. Terbang udah lari-lari ke cerit. Dia bilang apa? Kena kakinya katanya. Kena <SCRAT> kaki. Kata, dibukuri, dibukuri sadar baru sadar lepok langsung jatuh teradut. Ini kalau sebelah situ bersih boleh Kalau kayak puyuh Ini <laughs> juga <kalo> kayak puyuh <laughs> <ket syllable> <ket> <ket> <ket> Oke, okay, sip. Sampai di sini dulu ya videonya, dan kali kita lanjut lagi. Oke, okay, assalamualaikum.